Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang Ini Jagung NK Perkasa Ini usia Sudah mencapai tiga bulan atau 90 hari Mungkin ini 15 hari atau sepuluh harian sudah bisa dipanen sambil jalan-jalan ya kita kondisi cekung bagus berisi walaupun satu pohon ada dua tapi ini isi semua ini lansa di area kph peta 79 ya ini sudah mulai kalau bahasa jawanya ini sudah seret jadi sebentar lagi bisa untuk dipanen dan nanti ini rumput-rumput ini sebelum dipanen harus disemprot supaya nanti tidak ada apa tidak tumbuh besar ini Sebenarnya sudah bisa dipanen, tapi karena kondisi cuaca yang masih sering hujan, maka ini tidak bisa dipanen. Walaupun bisa dipanen, nantinya, nantinya ini juga kesulitan untuk mengeringkannya. Karena kita di sini, petani mengandalkan dari sinar matahari. Ini saya cuma memupuk dua kali, yaitu menghabiskan pupuk orea sebanyak 6 karung atau satu karungnya itu 50 kg. Jadi menghabiskan kan, 300 kg atau 3 quintal. Metode penanaman sebelum ini ditanam, dulunya saya tempat apa tanamnya itu, saya kasih pupuk kandang atau pupuk ayam, kotoran ayam. Jadi, di saat kita kesulitan pupuk, kemungkinan reaksi pupuknya itu bagus pupuk kandang karena untuk pertumbuhannya bagus merata ya merata hmm. Saya petani baru mulai tahun kemarin itu dan saya ini adalah penanaman jagung yang kedua bagi saya walaupun saya itu orang baru dalam dunia pertanian tetapi saya belajar dari orang-orang yang sudah lama ada yang sudah tahu dengan pertanian jagung dan juga saya sharing-sharing di YouTube ini trik matahari Ini ya, gasung saya merata. Ini sudah mulai tua. Ini ada yang sudah tidak... kering, ini kering ya. Ini lahan saya setengah hektar. Kalau ukuran jagung itu lima atau enam, sudah. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.